Baik, dalam video kali ini kita akan uh, masuk pada satu lagi konsep yang penting dalam uh, Al-Jabah iaitu kons mengenai konsep set dan konsep selang. Baik, kita masuk pada konsep set dahulu. Baik, jadi uh, sebagai permulaan, katakan kita mempunyai dua set. Katakan kita mempunyai dua set. Terima kasih. Baik, set kita yang pertama adalah set set S dan set S mengandungi, A mengandungi unsur A, B dan C. Set kita yang kedua adalah set T, di mana set T mengandungi B, H dan D. Baik. Jadi, huruf besar yang kita gunakan uh, untuk mewakili, uh, untuk, kita kata simbol yang kita akan gunakan untuk mewakili satu-satu set adalah biasanya kita akan gunakan huruf-huruf uh, besar. Jadi, S besar ni adalah set. Baik. Sementara huruf-huruf kecil kita gunakan untuk menunjukkan bahawa ia adalah unsur. un unsur, baik jadi kalau kita nak katakan kalau kita nak katakan bahawa A adalah unsur, unsur set S kita akan katakan, baik jika kita nak katakan A ialah minta maaf, unsur set S kita akan tuliskan instead of kita tulis panjang-panjang macam ni kita akan tulis secara ringkas je a in s simple tetapi kalau kita nak katakan bahawa contoh kita ambil uh, kita katakan h bukan unsur oops oh, sorry unsur set s kita akan tulis sebagai A not in S. Jadi kita akan gunakan simbol simbol yang sama, cuma kita letak slash untuk menunjukkan bahawa silap, bukan A hash untuk menunjukkan bahawa hash bukan unsur unsur set S baik, kita juga mungkin akan berjumpa dengan set-set yang tak mengandungi sebarang unsur. Jadi set sebegini kita akan panggil sebagai set Set kosong Set kosong Dan set kosong Simbolnya Simbol matematiknya Sama ada kita akan gunakan uh, Simbol Nombor uh, Simbol angka Simbol angka sifar Dengan kita letakkan slash Ataupun kadang-kadang Kita akan gunakan curly bracket yang tak mengandungi apa-apa Haa curly bracket tak mengandungi apa-apa Baik jadi ini tiga benda yang kita kena tahu bila kita tahu, bila kita kita kenal tentang set. Baik. Dan sebenarnya, bila kita mempunyai set yang kita mempunyai lebih daripada satu set, katakan kita ada dalam contoh sekarang ni kita ada dua set, set S dan set T. Kita boleh lakukan beberapa operasi, kita boleh lakukan operasi-operasi operasi yang berkaitan dengan set. Dan operasi-operasi yang berkaitan dengan set hanya dua sahaja Jadi Operasi Ops, silap Operasi Operasi Ke atas set Baik, kita ada dua operasi, best, operasi ringkas uh, Ke atas set Operasi yang pertama adalah ke kesatuan ataupun dalam bahasa Inggeris the union baik jadi kita katakan bahawa dua set itu bersatu contohnya kita katakan contohnya kita katakan s bersatu dengan t jadi kita gunakan simbol simbol cup simbol cawan ha, simbol set cawan untuk menunjukkan bahawa s bersatu dengan T. Jadi, bila kita kata katakan S bersatu dengan T maksud dia S bersatu dengan T maksud dia semua unsur daripada S akan bergabung dengan akan bersatu dengan set uh, unsur daripada set T dan bila ini bersatu gabungan tersebut berlaku dalam satu satu set sahaja. Baik. Jadi bila kita kata katakan S bersatu dengan T maksud dia jawapan dia adalah set adalah unsur A, B, C, D dan H baik, kita perhatikan eh sebab S, set S dan set T mempunyai satu unsur yang sama iaitu set, iaitu unsur, unsur B jadi bila dua set mempunyai bila dua set mempunyai unsur-unsur yang sama bila kita tuliskan uh, set ter, uh, unsur tersebut dalam operasi kesatuan kita tak akan tulis dua kali ya contoh macam B, B, unsur B muncul dua kali Jadi kita tak akan tulis B ni dua kali Cukup sekali-sekali sahaja Baik Operasi yang kedua Adalah Persilangan Minta maaf Persilangan Ataupun bahasa Inggeris dia Intersection Baik, persilangan Untuk persilangan simbolnya adalah S cap T Kita akan gunakan simbol cap ataupun kita guna simbol topi sebab bentuk ni seolah-olah macam topi Baik, untuk persilangan bila S bersilang dengan T maksud dia di manakah ataupun unsur manakah yang uh, kedua-dua set mempunyai Haa unsur manakah unsur-unsur apakah yang Dua-dua set ada ataupun kesemua set ada. Kalau lebih daripada berdua lah kesemua set. Baik dalam contoh kita ada sekarang ni set S dan set T unsur yang kedua-dua set ni ada satu saja iaitu B. Jadi bila kita kata persilangan bila S bersilang dengan T jawapan kita adalah set unsur B saja. Okay baik. Jadi ini operasi-operasi asas ke atas ke atas set kan kita masuk kepada uh, selang tapi untuk kita masuk pada selang kita kena sebut sekali konsep yang beriringan dengannya iaitu iaitu ketaksamaan ketak ketaksamaan dan selang oops sorry Ketaksamaan dan selang. Ataupun uh, ketaksamaan ni terjemah English dia adalah in, uh, inequalities. Selang terjemahan dia adalah interval. Baik. Baik. Untuk ketaksamaan, uh, sebenarnya ketak, sebarang ketaksamaan kita boleh juga ungkapkan dalam bentuk selang. Dan kita akan tunjukkan tiga, ben, tiga bentuk yang asas. Tiga bentuk yang asas Bentuk yang pertama kita ada Di mana X Lebih besar daripada A Tetapi lebih kecil daripada B X lebih besar daripada A Tetapi lebih kecil daripada B Baik Dalam bentuk selang Dalam bentuk interval Kita boleh tulis Ketidaksamaan ini Secara lebih ringkas Dengan menggunakan Open bracket A A B tanda kurung AB. Ha tanda kurung AB jadi bila kita gunakan open bracket seperti ni menunjukkan bahawa itu adalah uh, itu adalah selang yang open selang yang terbuka. Maksud dia bila kita bila kita wakili selang ini menggunakan uh, garis nombor. Baik ini a ini b bermakna sebenarnya ax lebih besar daripada eh tetapi lebih kecil eh, lebih kecil pada b maksud dia kawasan ini yang diwakili oleh ketaksamaan ataupun selang ini adalah di sini oh minta maaf salah tekan baik Maksudnya kawasan yang diwakili oleh uh, oleh ketaksamaan inilah selang ini dan selang ini tidak, mem, tidak, ter, tidak memasukkan uns, uh, nilai A dan nilai B. Maksudnya nilai A dan B, nilai B ini tidak termasuk dalam selang, selang ini. Sebab itu kita panggil sebagai selang, selang, selang terbuka. Selang terbuka. Baik. Bentuk selang yang kedua adalah x lebih kecil atau sama dengan sama dengan a dan x lebih eh silap ax lebih besar lebih besar ataupun sama dengan a tetapi x lebih kecil ataupun sama dengan b ha x lebih ke, lebih besar dan atau sama dengan sama dengan a tetapi lebih kecil ataupun sama dengan b baik untuk ketaksamaan jenis ini Uh, selang yang kita boleh guna, uh, perwakilan selang yang kita gunakan adalah Close bracket Square bracket AB AB Dan bila kita nampak uh, Selang yang menggunakan square bracket ni Maka kita tahu bahawa selang ini adalah selang, selang tertutup Selang tertutup Selang tertutup bila kita wakili menggunakan garis nombor bermaksud okey jadi ini a ini b bila kita lukis selang tersebut di atas garis nombor Bermaksud sebenarnya kawasan yang diwakili oleh ketaksamaan ini adalah Ialah berikut Dan selang ini mema juga memasukkan nilai A dan nilai B Sebenarnya nilai A dan nilai B ini termasuk dalam selang tertutup Haa selang tertutup Jadi untuk ulukis kita biasa gunakan uh, Close circle ha, Circle yang kita kata circle yang uh, Penuh Untuk selang terbuka kita akan gunakan Bulatan yang bulatan yang kita kita kata open circle lah kita kata open circle dia pun tak, tak ingat terjemahan dia apa terjemahan Melayu dia untuk membezakan antara selang terbuka dengan selang tertutup. baik kita ada jenis yang ketiga jenis ketiga ini biasanya jenis ketiga ni selang yang bercampur katalah contoh kita ada X lebih kecil eh lebih besar daripada A tetapi X ni lebih kecil ataupun sama dengan B Haa, X lebih besar daripada A tetapi lebih kecil ataupun sama dengan B Baik, untuk perwakilan selangnya kita akan lihat berdasarkan simbol ketidaksamaan di sini Baik, oleh kerana A ni lebih X lebih besar daripada A jadi untuk simbol ni kita akan gunakan open bracket kemudian A kemudian B Tetapi untuk B kita kena lihat simbol yang Berkaitan dengan B ni Jadi kita lihat simbol ni Simbol dia lebih Lebih besar ataupun Lebih lebih besar ataupun sama dengan B Baik untuk simbol Untuk uh, Untuk ketidaksamaan ni Kita akan gunakan square bracket <tuh> Baik Dan kita akan panggil selang ni Selang yang selang yang bercampur selang bercampur kenapa ia bercampur sebab uh, sebab kita kita uh, dalam dalam ketaksamaan yang asal <coughs> dalam ketidaksamaaan dia terdapat a uh, ketidaksamaaan yang bercampur di situ baik kalau kita gunakan garis nombor sebagai untuk gambarkan seselang ni x a b okey untuk a oleh kerana di, di bahagian a ni adalah opens open eh open, uh, operator uh, open bracket jadi kita gunakan sec, open circle di sini open circle tetapi untuk b oleh kerana kita ada square bracket kita akan gunakan closed circle Dan kawasan ini wakili oleh selang ini lah ini. Bermaksud sebenarnya selang ini di, di, ber, berada di antara A dan B dan ia hanya memasukkan hanya nilai B sahaja. A, nilai A tak termasuk. Baik. Kita masuk kepada contoh. Kita masuk kepada contoh. Di mana contoh ni nanti, contoh ia akan menggabungkan konsep set dan konsep selang baik contoh baik ringkaskan ringkaskan ungkapan berikut dan saja lukis tamam lukis graf bagi set penyelesaian set penyelesaian. Dedikasi ungkapan berikut dan lukis graf bagi set penyelesaiannya. Baik. Kita ada soalan A Soalan A Ialah Persilangan Di antara selang Selang terbuka 3, 2 Dengan uh, Selang terbuka 1 Negatif 1, 5 Baik Untuk Untuk kita boleh gambarkan Haa uh, di manakah set penyelesaiannya, kita kena untuk jawapan untuk soalan ni, kita kena lukis, lukis, uh, lukis kita, dia punya garis nombor. Baik. Oh, tak perlu X pun tak apa. Baik. Baik, jadi kita untuk set yang pertama, uh, oh tak silap, untuk selang yang pertama, selang terbuka yang pertama bermula dengan negatif 3 dengan 2 dengan 2 okey katalah okey 2 1 kosong 1 2 okey sedih 2 ok di sini 2 baik oleh kerana selang inilah selang terbuka jadi kita lukis baik saya gunakan uh, warna ungu kita lukis dengan open circle di sini dan kita lorekkan kawasan di bawah garisan ni. Baik. Untuk selang yang kedua, selang terbuka satu, negatif 1, 5. Jadi negatif 1, ni kos 1, kosong. Negatif 1, negatif 2. Okey. 3, 4, 5. Baik. Untuk selang sebegini, untuk selang yang kedua ini, oleh kerana ia pun... Selang yang terbuka kita lukis dengan open circle di -1 dan -a dengan eh, dan 5. Kita lukiskan garisan yang menghubungkan dua point ini. Dan kita lorekkan kawasan di bawah garisan ni. Hmm. Baik. Baik, untuk melihat persilangan di antara Persilangan di antara uh, Selang terbuka negatif 3, 2 dan selang terbuka negatif 1, 5 Kita lihat kawasan yang bertindih Di antara dua kawasan berlurik Sebab dia persilangan Sebab dia persilangan Baik, jadi kita lihat kawasan yang bertindih Berada di Berada pada kawasan Di sini Ah, Di antara negatif 1 dan 2 Jadi jawapan kita adalah Di antara negatif 1 dan 2 Baik Soalannya ha, Soalannya Kita nak guna bracket yang apa? Open bracket, square bracket okay. Jawapan kita adalah Kita lihat uh, Jenis circle yang kita gunakan di Negatif 1 dan negatif 2 Baik di negatif 1 kita gunakan open circle Jadi, bermakna sebenarnya sekarang ni kita gunakan open bracket open bracket di negatif 1 Untuk 2 kita juga gunakan open circle bermakna kita gunakan juga open open bracket Jadi persilangan di antara negatif 3 eh, selang negatif 3, 2 dan negatif 1, 5 ialah selang di antara 1, negatif 1 dan 2 dan ialah selang terbuka Baik Contoh, soalan B. Soalan B. Kita ada set, eh kita ada selang. 3, 7. Bersatu dengan. Bersatu dengan. Uh, 5, 9. Dan kita, kita lihat kedua-dua selang ini adalah selang yang bercampur. Selang yang bercampur. Baik, untuk Untuk yang jenis bersatu Untuk yang jenis bersatu Kita tak perlu buat macam tadi dah Tak perlu buat macam tadi Kita tak perlu lukis Kita tak perlu lukis Kita kata apa, kita tak perlu lukis Masih sebenarnya, masih perlu lukis sebenarnya Cuma Ya Kita mungkin, mungkinlah lah Ada Sebenarnya mungkin kena lukis juga lah Kena lukis juga, baik Baik, kalau kita lukis garis nombor, uh, kita ada 3 4 5 6 7 8 9. Baik. Untuk yang pertama, kita ada negatif TL. Eh, kita ada 37, tetapi di 3 ni kita guna op, open bracket dan di 7 uh, square bracket. Jadi, a uh, dia punya graf adalah di 3 kita guna uh, untuk 3 kita gunakan open circle tetapi di, pada 7 kita gunakan a uh, close circle. Baik. Untuk selang yang kedua okey di di nombor 5 oleh kerana dia menggunakan uh, square bracket jadi nombor 5 ni dekat nombor 5 ni kita gunakan close circle dan pada nombor 9 open circle sebab ada square ada open open bracket here. Baik, di sini. Dan untuk kesatuan, untuk untuk union kesatuan, kita kena tengok kawasan yang keselu, keseluruhan kawasan. Keseluruhan kawasan yang terlibat untuk kedua-dua selang ini. Baik. Jadi jawapan kita adalah selang yang terlibat daripada daripada 3 Hingga sembilan. Tetapi adakah ia selang terbuka, selang tertutup ataupun selang yang bercampur? Baik, jawapan ni untuk tiga. Kita lihat pada nombor tiga ni. Kita gunakan circle sejenis apa? Jenis apa? Baik, pada nombor tiga ni kita gunakan open circle. Bermakna pada nombor tiga di sini kita, guna, kita lukis open bracket. Sama dengan nombor sembilan. Kita lihat pada nombor sembilan pun open circle. Jadi, pada sembilan ni kita pun gunakan open circle. Baik. C. C. Kita ada negatif. Infinity. Hingga tujuh. Bersilang dengan. Tujuh. positif infinity. positif infinity. Baik. Apa jawapan bagi? Ungkapan. Baik. Oleh kerana pun kita gunakan kaedah yang sama. Silap. Baik. 7. Okay, baik. Untuk selang yang pertama, daripada negatif infinity ke 7. Daripada negatif infinity ke 7. Okay. Oleh kerana selang ni, selang terbuka. Okay, pada nombor 7 ni, kita lukis open circle. Dan dia daripada negative infinity Jadi kita Wakili sebegini Wakili sebegini Baik Untuk selang yang kedua Daripada tujuh ke infinity juga Positive infinity je Jadi daripada nombor tujuh Kita pun lukis uh, Open circle yang kedua Dan kita lukiskan garisan dia Sebegini Untuk mewakili bahawa Selang daripada tujuh ke infinity Baik sekarang ni, kita punya operasi adalah selang, eh, bersilangan. Persilangan. Jadi, kita lihat kawasan yang bertindih di antara uh, dua kawasan. Baik, kita lihat. Okay, dia bersilang pada sini je sebenarnya. Dia bersilang dekat sini je. Pada nombor tujuh. Tapi, masalah dia, masalah dia, dua-dua kedua dua-dua ke Kedua-dua set ni, kedua-dua silap, kedua-dua selang ni adalah selang yang terbuka. Selang yang terbuka bermaksud masuk sebenarnya kedua-dua selang ni tak masukkan nilai tujuh sebenarnya, tak, tak tak masukkan nilai tujuh dalam dalam dalam selang mereka. Jadi apa yang kita boleh katakan di sini adalah jawapan dia set kosong, set kosong sebab kedua-dua selang ni tak masukkan nilai tujuh sebab dia open circle sebab dia open interval ha, selang terbuka jadi dalam erti kata lain tak ada sebarang unsur yang bertindih di antara dua selang tak ada tak boleh susah nak buat ha, susah nak buat jadi jawapan kita adalah set yang kosong tak ada tak ada tak ada atau kata tak ada unsur yang bersilang di antara dua selang ini baik Jadi ini cara kita jawab soalan yang berkaitan dengan selang dan set